Wah, aduh. Waduh. Waduh. guys. aduh mak. Sip, ma. Halo, gengs. Ini lagi berada di tempat pemancingan mania terletak di Cibubur Sarawak. Dilarang tanyan Wood Industriate. Halo, Halim. Hai. Hai. Pasukan ular-ular, Tanca ular piton. Lepas masker Ini tidak yo em kan ini cacing cacing kalau mau bawa cacing cacing yang tempat besar sini oke okay anco anco. Nih. Halo guys, kita pasang pancingnya di sini guys. Kita cari lokasi dulu guys. Nah, sini kita cari tempat-tempat yang bagus dulu. Apakah hari ini kita bisa mendapatkan gabus super jumbo guys? Ya. Yeah. Kita testing pasang di sini. Aja ya. Kita cari dulu. Gabus yang besar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. dimana ya, guys? Ah, kayaknya di sini bagus tempatnya, guys. Ini kayaknya gabus super jumbo nih, guys. Pasang di sini, guys. Sst. mau pakai sangkut lim dalam kok sangkut Eh, oh, Mantap, kon. Dapat, guys. Waduh. Dapat, guys. Waduh. Yeah, guys, ditarik, guys. Strike. Ku hancur. Harum, guys! Baru mah, mah, mah, mah, patah, guys. mah, mah, oh, mah, Strike, guys. mah, mah, guys. mah, mah, mah, mah, mah, Oh, oh, dinggi dinggi dinggi dinggi dinggi dinggi dinggi dekat <laughs> lagi lebih dekat lebih dekat lebih dekat lebih dekat gabus wow strike man ya aku takkan los wah siapa sih ini? Wow, arming Okay. bisa saya. Iya, ini kalau ini. Ah, ini. mau foto dulu, dulu, Di wilayahku, baru bawung belum bawuk yang keluar lem. <tuh> Karena itu aku kotor Dia nak cepat pakai hati ayam dapat. Ya. Ha? Pake hati ayam. Uh. Cepat dia dapat. Oleh cili dapat dua. Mendinglah mai cili Uh. Bersambung kekauan eh Hmm? Bawah, bawah adilnya ada beres beres mengkosi meroda adem sih